Unboxing lagi teman-teman. Ini seri pesawat ya. Part 6 yang terakhir. Hari ini ada 127 piece. Nomor serinya 103127. Oke, langsung kita buka dan rakit ya teman-teman.